Nih, aku mau share ke teman-teman semua gimana cara kerja dari Shopee Affiliate. Jadi ini tuh videonya penting banget apalagi buat pemula yang baru banget gabung di Shopee Affiliate. Nah buat teman-teman yang pengen tahu cara kerjanya seperti apa langsung aja simak video berikut ini. Oke, okay, jadi aku bakalan jelasin dulu nih mengenai Shopee Affiliate. Barangkali ada yang belum tahu apa itu Shopee Affiliate. Jadi Shopee Affiliate ini adalah program dari Shopee yang ditujukan untuk nambah penghasilan dengan cara mempromosikan produk Shopee pastinya atau produk-produk mereka gitu ya. Nah caranya gimana nih mempromosikan produknya si Shopee? Caranya itu dengan link dari produk tersebut kemudian kita promosikan di media sosial kita contoh di WhatsApp, di Facebook, kemudian di YouTube atau misalkan di Instagram atau di Telegram. Di Telegram juga lagi up banget. Mereka tuh bisa bikin kolam sendiri atau mereka bisa bikin grup sendiri untuk nge-share link Shopee affiliate gitu loh. Jadi, mereka tuh kayak punya uh, Telegram. Di, di sana tuh banyak banget orang-orang yang memang sering check out di Shopee dan di sana ada admin yang memang nge-share produk-produk yang lagi diskon, kemudian produk-produk yang harganya lagi murah, dan produk-produk yang memang lagi up banget gitu. Jadi kan lumayan ya, maksudnya tuh dia udah punya tempat sendiri buat nge-share link mereka sendiri gitu. Nah kemudian cara kerjanya seperti apa sih Dan kalau misalkan kita pengen dapat komisi kayak gimana gitu loh Jadi cara kerjanya itu tadi aku udah infoin Kita caranya tuh nge-share link doang Nah share linknya nih kalau misalkan menurut aku Buat pemula banget yang memang e, belum terlalu tahu gitu loh ya Untuk share link dan untuk dapat komisinya tuh seperti apa Kalian bisa awal mula tuh share link di whatsapp dulu gitu loh Kemudian produk apa ya yang di share gitu loh Untuk produk yang kalian share sebenarnya kalian bebas memilih produk apapun yang mau kalian share Cuman kalau menurut aku biasanya nih Kalau misalkan kalian mau share Boleh pilih produk yang lagi flash sale Jadi tuh produk flash sale tuh banyak banget diincar oleh orang-orang Karena produk tersebut lagi diskon gitu loh Jadi kalian wajib banget nongkrongin yang flash sale Kemudian kalian bisa share gitu loh Kemudian kalian tuh harus pakai kalimat-kalimat yang menggoda untuk orang-orang supaya beli produk misalkan nih. Flash sale baju anak harganya 30000 sekarang jadi 15000 langsung aja check out gitu loh. Jadi pokoknya tuh pakai kalimat-kalimat yang menjual supaya orang-orang tuh tertarik untuk beli produk itu. Kayak nah, itu, itu tips buat pemula ya. Supaya kalian tuh apa sih namanya ya ada ada apa namanya ada gambaran gitu loh mau share produk apa gitu terus yang kedua kalian juga bisa pilih produk yang kalian pengen misal kalian mau share produk uh, untuk alat kecantikan misalkan ya kalian pilihin di alat-alat kosmetik misalnya nih Uh, promo lipstick 10.000 Atau misalkan kan sekarang banyak banget ya lipstick lipstik yang 10.000 10 Tapi produknya bagus gitu Untuk dipakai kayak gitu Atau kalian misalkan mau dari fashion Fashion kan banyak banget Ada baju, baju kaos, baju kemeja Dan lain-lain Pokoknya kalian bisa pilih apapun itu Yang kalian mau gitu loh Nah kemudian untuk share linknya sendiri tadi juga aku udah infoin kalian bisa share juga di WA, di Facebook, di Instagram, di Telegram, di Youtube, dan lain-lain Nah selanjutnya nih buat pemula atau misalkan buat teman-teman yang belum tahu gitu loh cara pencairan komisinya seperti apa Jadi kalau misalkan kalian punya akun Shopee itu kan ada Shopee Pay-nya, Shopee Pay-nya nih Nah, nanti pencairannya lewat Shopee Pay Kalau misalkan nominal yang kalian dapat itu di bawah 1 juta. Gitu. Jadi kalian tuh nggak usah kayak reward gitu loh, nggak usah kayak repot Aduh ini pencairan komisinya gimana ya? Belum masukin nomor rekening, bla bla bla dan lain-lain. Jadi kalau misalkan untuk pemula mungkin penghasilannya ya masih ratusan ribu gitu. Jadi itu bisa dicairkan lewat Shopee Pay Jadi tenang aja, nggak usah ribet, nggak usah reward. Nanti komisinya juga akan cair seperti biasa sesuai dengan hasil yang kalian uh, apa namanya? yang kalian lakuin gitu Nanti kan ada historinya kalian misalnya ada yang beli ABCD-nya ada kemudian nominalnya juga ada kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya nih uh, untuk pemula kalau misalkan mau Dapat komisi yang tinggi dari shopee affiliate, yaitu kalian harus rajin nge-share produk shopee affiliate -nya itu secara konsisten. Jadi maksudnya konsisten di sini. Jadi tuh kalian misalnya tiap hari tuh mau nge-share berapa produk, atau misalkan e, kalian bikin konten untuk shopee affiliate misalnya tiga produk per hari, nah itu kalian harus share tiga e, produk per hari secara konsisten gitu. Loh. Misal. Sekarang kan e, kalau misalkan bikin e, apa namanya konten-konten untuk siapa affiliate misalkan mau dibikin video, itu kan kalian bisa share di real Tele Telegram gitu loh. Nah, itu tuh kalian bisa bikin saya tiga video. Nah, dari real Telegram ini kalian juga bisa share di storynya nya gitu. Jadi sekalian aja kalau misalkan kita share di di eh, sorry, di Instagram. Kalau misalkan kita share di real instagram itu kita langsung aja share di storynya jadi udah da, udah double dong kita sharenya di real iya di story iya kemudian langsung aja masuk ke facebook juga itu kalian share juga di whatsapp juga share atau misal di tiktok itu juga bisa banget nih share dengan cara masukin link bio di mailcheck gitu loh di Instagram kan juga sama kalian juga harus punya link bio nya yang ada di aplikasi Belia gitu jadi kalian harus bikin dulu uh, link bio nya yang seperti itu baru kan kalian bisa uh, nulisin di Instagram link bio nya dan di TikTok juga kayak gitu kemudian yang selanjutnya nih untuk pemula kalian wajib banget nge-share produk-produk ini ke teman-teman deket dulu gitu loh misal e, ke saudara atau misalkan ke grup keluarga nih lagi ada diskon misalkan lagi ada fresh gula atau misalkan terigu dan lain-lain itu tuh kayak apa ya biar pecah telur di awal terlebih dahulu ya share di grup terdekat gitu loh jadi e, apa namanya kalau misalkan kalian udah share link dimana-mana terus nggak dapet-dapet komisi ya Menurut aku, pertama itu memang harus share di grup-grup grup terdekat, oh, misalkan di teman kayak gitu. Atau misalkan kalian pengen beli produk, atau misalkan teman kalian pengen beli produk, nah dengan cara share link-nya itu dari produk kalian nih, share link pakai link ini dong, biar dapat komisi kayak gitu. Sebenarnya bisa seperti itu ya, jadi ya berusaha untuk dapat apa namanya, untuk dapet komisi itu, dengan cara apapun, asal kalian jangan kalian beli produk tapi linknya tuh dari kalian sendiri gitu jadi share, kalian share link pakai produk eh pakai link yang dari kalian sendiri itu nggak boleh karena itu udah menyalahi aturan nanti kalau misalkan kalian terciduk atau kalian apa namanya si shopee tahu kalau kalian pakai produk link sendiri itu kalian nanti bisa di banned si akunnya bakalan ditutup akun shopee affiliate-nya ya. Jadi nanti kalian bakalan di, ya, di dekat gitu loh, jadi nggak boleh lagi uh, nge-share link produk affiliate atau uh, mau nggak mau kalian harus bikin yang baru gitu loh, akun baru kayak gitu. Ya seperti itu sih cara kerjanya, sebenarnya sih mudah ya cuman share link doang, cuman ya kalian juga harus Peter Peter pokoknya cari-cari produk yang lagi up, yang lagi booming, yang memang dibutuhin banget oleh orang-orang supaya.